Hai hai hai Sebagai hewan endemik, populasi harimau Sumatera diketahui hampir punah. Hal ini diakibatkan banyaknya perburuan liar, penebangan hutan ilegal maupun kegiatan manusia yang mengganggu habitat mereka. Ya, harimau Sumatera merupakan fauna khas penghuni hutan belantara Sumatera dan juga hewan buas yang satu spesies dengan kucing ini. Terkadang diculuki kucing air karena pandai berenang. Sebagai hewan mamalia, harimau Sumatera berkembang biak dengan cara melahirkan. Di mana harimau Sumatera betina butuh waktu 103 hari untuk mengandung dan melahirkan 2 sampai 3 ekor bayi harimau. Padahal, harimau Sumatera dapat bertahan hidup selama 15 sampai 20 tahun dan bisa beradaptasi di segala kondisi. Harimau Sumatera juga termasuk satwa liar yang dilindungi loh. Namun selain ulah manusia, Penahan harimau Sumatera ini juga bisa akibat dari serangan hewan atau serangan sesama jenisnya. Seperti sebuah kejadian di salah satu taman margasatwa di London, di mana seekor harimau Sumatera harus berakhir tewas ketika diserang pasangannya. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Selama 10 hari, Taman marga Satwa London menempatkan seekor harimau Sumatera jantan yang baru saja tiba di Denmark, yaitu di kandang yang terpisah dari harimau betina berusia 10 tahun. Menurut rencana semula, kedua harimau Sumatera ini akan dipasangkan, petugas memberi waktu kepada keduanya untuk saling mengetahui keberadaan dan aroma, dan menunggu waktu yang tepat untuk mempertemukan keduanya. Untuk itulah kenapa harimau jantan dari Taman Safari di Denmark dipindah ke kebun binatang London pada hari Selasa, yaitu untuk dipasangkan dengan seekor harimau betina. Hmm, namun siapa sangka harimau jantan yang awalnya baik-baik saja, tiba-tiba menyerang sang betina hingga tewas. Sementara itu para petugas yang terkejut mencoba untuk turun tangan namun sia-sia. Memang takdir tidak bisa dihindari ya, dan ini adalah akhir yang tragis bagi suatu harapan, bahwa keduanya akhirnya akan memiliki sebuah keturunan sebagai bagian dari program konservasi se-Eropa bagi subspesies harimau Sumatera yang terancam punah. Tiap orang di Taman Margasatwa London sedih dengan peristiwa yang terjadi dan matinya harimau betina tersebut. Namun untuk sekarang para staf sedang memelihara Asim serta mencoba untuk mengatasi keadaan yang sulit ini. Kata pernyataan yang dikeluarkan Taman Margasatwa di London. Dan gaknya itu sob, menurut organisasi Harimau Dalam Krisis, dan saat ini hanya tinggal 500-600 ekor harimau yang hidup di hutan Sumatera. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan komentar kalian di kolom komentar.